Ibu Kelly, main nah, kita kali ini, Daniel, katanya dia orang hebat. Sama dua tahun, dia mesti kenaknya omset. Itu ibu kali lipat. Itu hmm. saya. Eh, ibu, setiap kali apa cari ibu? Depan-depan. Eh, Beb, udah pulang. Kamu seharian gak keluar kan? Gak ke PT. Celebrity. Hah? Ngapain? Aku kan cuma bisa main game. Kalau gak ada kamu, pasti kelaparan di pinggir jalan. Hmm, bener juga. Masak ngestan instan sama belanjaja dia nggak bisa. Tapi mirip banget. Bu Kelly, gue lagi ngobrolin sama mas Daniel dari PT Jatius sih. Tunggu bentar ya. Oh oke. Okay. Dibilang mirip, tapi ada yang nggak mirip. Penampilannya sama, tapi cara ngomong beda. Nil-nilku itu mah lembut dan gemoy. Saya rasa PT Chan Susi adalah partner yang paling tepat untuk PT mantuliti dan Petro. Kayaknya banyak orang kepedean ya, sampai lutut sama sekitar. Eh, ada Bu Kelly. Senang berjumpa dengan anda. Kadang ada orang yang harus keluar dari semua harta keluarganya untuk hasilin proyek kali ini. Bukannya kasihan banget ya? Eh, maksud kamu apa ya? Gimana kalau kita pergi makan aja? Oke. Okay. Okay. Bukeli harus makan lebih banyak, biar gak ngerti saya sama Do ngobrol. Kok bisa ada cowok yang nyambelin banget kayak dia? Gak mungkin dia sama kayak ini lengku, yang lemah lembut dan gemoy. Kamu pulang kerja jam berapa? Habis ini kita makan yuk. Oke, okay, boleh. Aku mau makan seblak deh. Iya, sama aku juga mau mm -hmm. seblak yang pedes, ekstra pedes. Ekstra pedes ya? I iya, ekstra pedes. Kok kamu bohongin aku? Bukannya mau bohongin kamu. Tapi kan aku cuma mau bantuin kamu. Kamu juga udah punya uang, terus bisa beli sendiri dan suka jagain aku. Ya udah, aku pura-pura jadi cowok bego dan umur aja. Biar kamu terus bisa jagain aku. Kan itu. Kok kamu gak bilang kok kamu itu si OPT Chan Sushi? <tuh> Banyak papaku yang punya sejak kecil Aku udah didik untuk diwarisin Terus Kata teman-teman kuliah kamu Kamu sukanya sohbo yang manja Eh tapi kan kamu suka kerja dan suka aku um, Gini aja Aku beli aja perusahaan kamu Terus kita kan bisa Tiap hari kerja Dan ketemu bareng